Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Zen Arifin berjumpa kembali dengan channel Zen Arifin Ada kesempatan ini saya Arifin mau ngobrol-ngobrol tentang hal yang sekarang ini sedang aktual. <gak> Bahasanya membingungkan aktual ya, jauh sama macam-macam pakai bahasa aktual-aktual segala. Aktual itu apa begitu kan? Ya barangkali anda bertanya aktual itu apa. Maka saya bertanya aktual itu apa? <gak> Kayak orang sekolah ditanya ya. Itu sudah berlalu mestinya soal. Tanya menanya atau diberi pertanyaan oleh siapapun sudah selesai itu. Kita di sini adanya ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol itu kalau tanpa pertanyaan atau tidak dilalui dengan pertanyaan mungkin tidak akan jadi obrolan begitu. Maka obrolan ini diawali dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tentu saja kita ikuti dulu sebelumnya yaitu jangan lupa bagi yang belum. Subscribe, tolong subscribe dulu. Diklik itu subscribenya. Kemudian beri komen ya, beri komentar biar nanti di akunnya itu atau di kontennya itu ada nama anda. Kemudian nanti saya jawab. Kemudian jangan lupa klik loncengnya, loncengnya diklik biar goyang-goyang ya. Nanti biar nanti kalau ada upload dari saya atau unggahan dari saya nanti Anda semua akan mendapatkan notifikasi kemudian jangan lupa ya yeah, jangan lupa video ini tidak usah dibagikan tapi ajaklah teman-teman Anda untuk melihat atau mendengarkan video ini <tapi> gak usah dibagikan tapi ajak teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda atau mertua Anda anak-anak Anda atau siapapun lah disuruh mendengarkan video ini sehingga nanti video ini makin rame didengarkan oleh siapapun tidak usah dibagikan nanti nggak asli, kalau ini kan kalau mendengarkan langsung masih asli begitu oh ya klik like, klik like jangan lupa ya, jangan lupa klik like jadi untuk yang baru menemukan video ini kemudian bagi yang sudah biasa menemukan video ini ya tinggal klik like saja kemudian klik loncengnya, kemudian klik oh, bukan klik, tapi beri komentar begitu, bagi yang sudah biasa menemukan video channel Zen Arifin ini, jadi seperti biasanya saja, bagi yang baru itu memang ditambah tambah klik subscribe, begitu kok pedih sekali yang ngajak ajak orang disuruh untuk mendengarkan video ini, memangnya video ini hebat itu ya yang enggak sih tapi apa salahnya orang ngajak kebaikannya mendengarkan ini kan baik menurut saya itu, menurut Anda nggak tahu itu ya. tapi memang baik sih apa baiknya ketika Anda mendengarkan ini misalnya ada sesuatu yang mengajak untuk berbuat nggak baik, kan nggak ikut-ikutan tetap mendengarkan video ini sehingga Anda selamat dari hal yang tidak baik wah ngobrol terus lalu apa yang akan diobrolkan pada kesempatan ini Tadi sejak awal tadi saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyampaikan hal yang aktual. Aktual itu apa? Ya masih banyak dibicarakan orang atau rame dibicarakan orang. Bahasa apanya ini ya? Bahasa-bahasa yang biasa orang pakai. Hal yang masih hangat dibicarakan orang. Tapi nanti jangan salah pakai. Misalnya apa-apa diberi aktual. Oh artinya hangat. Aktual itu misalnya anda ke warung minta misalnya apa nasi hangat nanti nasi aktual itu enggak bisa enggak boleh begitu hanya dipakai pada masalah-masalah yang rame dibicarakan orang <laughs> jangan lupa nanti kalau ke warung jangan minta nasi aktual gorengan aktual jangan itu enggak enggak enggak itu pemakaiannya bukan itu <laughs> apa sih yang aktual kemarin-kemarin kita baru saja dibawa ke alam sana, hampir di seluruh dunia semua orang dibawa ke sana perhatiannya ya. Yaitu dimana di alam sana itu ada pesta dunia. Baginya <guluh> alam sana. <guluh> Bukan pakai alam nyata begitu ya. <guluh> Tapi itulah yang memang di sana sih tempatnya jauh dari sini, maka saya sebut alam sana. lah Di sana begitu ya. Loh kok alam sana, alam sana jangan-jangan nanti alam hoib, alam yang gak bisa dilihat, bukan itu alam sana, ya alam di sana maksudnya di sana itu yang tempatnya jauh dari kita, bukan alam hoib atau alam, biasanya kalau menyebut alam sana itu untuk alam hoib ya. Mereka sudah di sana, maksudnya mereka di alam hoki oh, begitu begitu ya. Ini maksudnya alam sana ya, alam dimana sepak bola itu sedang dilaksanakan ya. Nah, yaitu sebuah pesta, <laughs> pesta dunia. <laughs> apa itu pestanya makan-makan? Enggak, -makan? pestanya ya pesta permainan ya. Pestanya di sana nggak ada makan-makan, enggak -makan. ada nasi, nggak ada apa. Nggak ada pacetan, nggak ada apa-apa Pokoknya di sana namanya pesta Yaitu pesta sepak bola dunia Sekarang saya jadi bertanya ini nih Anda itu sebenarnya nonton bola Apa nonton sepak bola? Kan begitu ya Kalau saya menyebutnya sepak bola dunia Pesta sepak bola dunia Loh cari masalah? Bukan Kita lihat kenyataan saja Kenyataannya kita nonton bola Apa nonton sepak bola? Begitu kan kalau kita nonton bola nggak usah melihat di televisi, kita kan bisa lihat di mana saja ada bola kan. <laughs> Dan kalau saya kalau kita nonton bola begitu, ada bola ditonton begitu saja, ada bola di depan rumah ditonton begitu. Kan nanti ada orang yang ngomong kira kita sedang melamun. Maaf-maaf, saya tidak akan membenarkan atau kita menyalahkan, tapi kalau kita lihat faktanya, kita adalah menonton sebuah permainan yang namanya sepak bola. Jadi, pakailah kita dengan sebutan nonton sepak bola, bukan nonton bola. Sahabat-sahabat Zen -sahabat Arifin, kita lanjutkan. Jadi, masalah yang aktual ini adalah sepak bola dunia. Sekarang di mana terjadinya? itu di Qatar. Kita membicarakan sepak bola, sepak bola dari sudut yang berbeda, yaitu sudut apa pembicaraan dari humor-humor. Pembicaraan kita, jadi yang akan dibicarakan ini nanti sebuah fakta sepak bola yang dilihat dari sudut yang lain. Sudut berguru ya, artinya obrolan. Jadi kalau anda nonton di televisi Komentatornya itu khusus membicarakan tentang sepak bola Dari teori-teori sepak bola dan dari taktik-taktik sepak bola Kalau ini dari sudut yang lain yaitu menurut saya Begitu ya Mari kita lanjutkan Saya mohon maaf bukan berarti saya mengacokkan tentang teori-teori sepak bola ya Tapi <tuh> kita perlu bicara dari sudut lain untuk orang lain gitulah, ya. untuk orang lain yang ingin membahas sepak bola dari sudut-sudut yang lain, kan banyak celah bisa kita bicarakan dari berbagai sudut ya. Kalau dari teori sepak bola itu tugasnya pengamat sepak bola ya, yang bisa menganalisis tentang sepak bola dari permainan, dari teori-teori sepak bola. Saya bukan ahlinya, tapi saya mencoba untuk membawa rekan-rekan atau sahabat-sahabat Sen -sahabat Haripin Untuk bincang-bincang dari sudut yang lain Pada video ini saya akan membicarakan fakta-fakta tentang sebuah sepak bola Atau yang namanya sepak bola dari sudut yang lain tentunya Nanti ya menurut saya ya, bukan menurut ahli yang lain. Jadi kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih. Nanti barangkali sahabat-sahabat saya narifin ada yang suka begitu ya. Jadi pembahasannya adalah dari sudut yang lain, bukan dari sudut ilmu sepak bola. Juga pembahasannya bukan pembahasan dari dunia lain ya. Kalau dari dunia lain nanti lain lagi barangkali ya. Pembahasannya kalau dari dunia lain mulainya jam 12 malam begitu ya. <laughs> disertai dengan suara-suara cerita dan sebagainya suara rintihan dan sebagainya sehingga semakin horor karena di dunia lain. Jadi kita perlu melihat sebuah fakta bahwa ada beberapa fakta di sepak bola begitu ya bahwa sepak bola itu diantaranya adalah faktanya sepak bola itu permainan keras. Mengapa permainan keras? ya iya, sebab seorang pemain bisa menjatuhkan lawan dan sebaliknya atau sebaliknya itu permainan keras. butuh tenaga, butuh kekuatan. coba kalau kita loyo main sepak bola, lawannya keras, ya kita senggol jatuh. <laughs> Namun demikian, meskipun permainan keras dan orangnya sehat-sehat, banyak pemain-pemain sepak bola pada jatuh. Terutama yang jatuh di daerah penalti itu ya. Di daerah penalti kebanyakan pemain-pemain sepak bola yang hebat-hebat itu pada, apa ya, nggak punya tenaga. Di sedikit saja jatuh begitu ya. <laughs> apa mungkin tulangnya berubah yang tadinya kuat jadi tulang rawan begitu ya, sehingga begitu di daerah penalti banyak yang berjatuhan terutama pemain-pemain dari lawan yang intinya mau mencari sesuatu apa sesuatu itu? yaitu tendangan penalti supaya bisa menciptakan gol begitu, kemudian fakta yang lain apa? sepak bola itu bolanya terbuat dari kulit <laughs> mancing ini mancingnya Ya memang pastanya begitu terbuat dari kulit. Nah, coba kalau bolanya terbuat dari besi mana ada yang mau menendang, ya. Kan? Jadi sepak bola itu bolanya terbuat dari kulit <laughs> atau sejenisnya yang yang tidak berbahaya kalau ditendang ya. Coba saya tidak bisa membayangkan kalau sepak bola itu terbuat bolanya itu terbuat dari besi yang kuat sekali. <laughs> Sehabis main sepak bola pasti nggak ada orang yang bercita-cita Pengen jadi pemain sepak bola lagi Karena bolanya terbuat dari besi ya <guruh> Nanti tidak apa ya ber Permainannya berubah bukan sepak bola lagi Tapi jadi lempar besi <guruh> Atau tolak peluru begitu ya <guruh> Kemudian fakta-fakta yang lain ini Ini fakta obrolan jadi ngobrol ya seenaknya ya Tapi obrolan ini kayaknya masuk akal juga ya coba kalau bolanya bukan dari kulit dari besi atau bolanya dari makanan-makanan yang enak dan nah, nanti bolanya diambil ya begitu keluar lapangan bolanya nggak dikembalikan lagi <laughs> makanya itu sepak bola itu faktanya bolanya terbuat dari kulit saya nggak bisa membayangkan kalau bolanya dari durian yang mau nendang juga bingung nanti isinya keluar semua nggak jadi sepak bola tapi malah pesta durian gitu ya <laughs> kemudian ada lagi mengapa bolanya kok ya fakta ini ya fakta bahwa sepak bola itu bolanya harus ditendang <laughs> ini obrolan konyol ini ya obrolan konyol bola harus ditendang. Ya memang di sepak bola bolanya harus tendang. Kalau nggak ditendang namanya nggak ada permainan sepak bola nanti ya. Jadi kalau dilempar pakai tangan nanti sepak bola tangan. Ah, bola tangan ya. Kalau nanti dibawa kemudian permainannya pakai tangan kayak di NBA itu maka jadi bola basket. Hanya bedanya lapangannya lebih luas ya, begitu ya. itu Jadi fakta bahwa sepak bola itu bolanya ditendang lalu bagaimana selain apakah boleh kalau tidak ditendang dia ya, nggak boleh misalnya pakai remote ya bolanya diberi remote supaya nggak ditendang jalan sendiri nah nanti bolanya bisa kemana-mana itu kipernya bisa bingung itu <laughs> mau ditangkap bolanya dimain-mainkan dulu pakai remote <laughs> atau wasitnya bisa lari kesana kemari karena bolanya kesana kemari penontonnya mengikuti bola mengejar bola semua begitu ya ada yang sengaja mempermainkan pakai remote ya jadi sepak bola itu bolanya harus dibendang tidak boleh pakai remote kemudian kalau pakai tangan juga nanti berubah bukan sepak bola lagi tapi mungkin basket atau bola tangan atau barangkali rugby itu ya yang pakai tangan gitu itu jadi, obrolan, jadi ngobrol apa saja kita boleh ya karena ngobrol ya begitu kita ngobrol ah, Seenaknya saja <tuk> tapi, ngobrol tapi ngobrol-ngobrol yang nggak karuan ini ya enggak sih pakai aturan ini aturan-aturan saya -aturan begitu kan juga bolanya enggak boleh ditelan <tuk> masa iya boleh ditelan ya Mengapa kok bolanya enggak boleh ditelan ya Iya kan bolanya besar kan, ya kan. masa mau ditelan nanti Enggak bisa ya, enggak boleh ya, bolanya enggak boleh ditelan begitu. Itu fakta sepak bola menurut saya ya, gitu. menurut parodi atau menurut humor begitu ya. Kita berlanjut ke fakta berikutnya. Fakta berikutnya yaitu sepak bola itu pemainnya berjumlah 11 setiap tim. Ayo, kenapa mengapa ke 11? Ya, iyalah sebelah sejak dulu memang sebelah sebab kalau 13 itu angka sih jadi nggak enggak boleh 13 kalau 13 sial itu yang main cukup sebelah saja seandainya ada yang lainnya cukup di luar nunggu nanti gantian nah, jumlahnya kalau banyak sekali namanya bukan sepak bola tapi demo berbondong gundung datang ke sana itu namanya demo ya dan demo nggak boleh lah kita nggak usah berdemo-demo ya Selama kita baik ya baik-baik saja lah Selama masih ada bisa dibicarakan ya Kita nggak usah demo <laughs> Sebab bola pemainnya hanya 11 Kalau kurang dari 11 misalnya 6 Nah itu nggak cukup nanti namanya bola volley itu <laughs> Bola volley hanya 6 itu pemainnya ya Dan bolanya nggak ditendang itu kalau bola volley ya Memang tidak cocok Pokoknya kalau tidak sebelas nggak cocok gitu. Apalagi misalnya pemainnya hanya satu Repot sekali itu terus ngering bola Harus jadi keeper dan sebagainya Jadi back dan sebagainya Itu namanya sepak bola borongan ya Sepak bola borongan Jadi diborong oleh satu orang Nanti bukan permainan lagi Artinya nggak enak kalau ditonton yang enak ya sepak bola kalau pemainnya 11 ditonton enak sekali Lawannya juga 11 <laughs> Kalau lawannya lebih dari 11 misalnya, 13 Nah itu harus dikeluarkan dua orangnya Dua orang harus dikeluarkan Jadi boleh diteruskan Nanti wasitnya perat berit, berit terus ya Itu kena scoring nanti yang dua Sebab memaksakan diri bahasa apa sih kayak gini ya, gitu ya. itu fakta-fakta dari sebuah sepak bola. Nah, kayaknya apa yang saya bicarakan cukup sampai di sini dulu karena waktunya biar tidak terlalu panjang. Nanti anda yang mengeluh kuotanya banyak untuk menonton video ini ya. Tapi saya ingatkan untuk yang nonton video ini barangkali belum sholat segera sholat ya segera <tuh> sholat. Sebab sholat itu amal ibadah yang nantinya akan diperhitungkan terlebih dulu ya Kalau sholatnya baik semua amalnya baik gitu <guluh> Itu Pak Yayai ngomong begitu ya Terima kasih kepada sahabat-sahabat Zen -sahabat Yang sudah nonton atau mendengarkan video ini Mudah-mudahan Anda sehat semua, berbahagia, rezekinya melimpah. Jangan lupa saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, klik subscribe, kemudian beri komentar. Dan jangan bagikan video ini, tapi ajak semua orang untuk menonton video ini atau mendengarkan video ini kalau ada anak-anak ajak saja tetangga ajak saja tetangga mertua ajak saja mertua kakek ajak saja begitu <laughs> ada suami ajak saja ada istri ajak saja begitu terima kasih mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan ini sifatnya adalah humor ya obrolan-obrolan biasa yang tidak akan menyinggung orang lain tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain dan tidak bermaksud menyinggung siapapun tapi ini untuk mengajak berbahagia atau tertawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.